Berjumpa dan hadir kali ini para sahabat saudaraku kita hadirkan barang Sojani ya bosku. Ya dan kesempatan di hari ini juga kita hadirkan bareng dengan Top share delapan puluh delapan. Dan untuk para sahabat yang baru bergabung tentunya jangan lupa like, share, komen, subscribe tentunya channel dari Sojani. Agar kalian selalu dapatkan update video terbaru main info bocoran dan bola slot gacor dari memainkan model-model uh, modal recehan aja target of nya pada top 88 juga kita akan coba memainkan bola dan twitter gacor dari get off kaca dan untuk kalian juga yang selalu mendapatkan update video terbaru mengenai info bocoran dan bola slot gacornya cukup like share komen dan subscribe channel dari slot jani ya bosku.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 Situ sini untuk link yang udah kita sematkan di kolom komentar. Tinggal kalian klik dan otomatis kalian akan langsung diarahkan ke form pendaftarannya, Bosku. Dikit lagi, cuk, kagak mau ngasih. Dia kagak mau ngasih, belum mau ngasih. Memang ya, belum saatnya kita dikasih. Mungkin kita cobain lagi, pecahkan perlahan tapi pasti, Boy.